Semongki jeli biru sih. Ya ampun jeli biru kak kamu. Oke pisang candy 1. Candy 3 sih ada lagi. Cakep. Dapet cok. Hopit. Yuk konek gede. konek banyak. Hmm, lopenya pecah. kali kalinya tambah dong. Oh, udah kali 6 tambah. Tambah tambah. Astaga. puluh ribu kali 6 gak apa-apa ya. ratus ribu dong. Numpang lewat doang kali cepetnya cok. Oke manggisnya pecah. Anggur. Oke semongki jeli hijau. Semongki dulu. Oke sih lumayan sih lima delapan tiga tambah tiga enam belas Hai hai hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa aja, ya. masih bersama saya lagi dan kali ini saya akan menyebarkan ya menyebarkan kita kebakalan unboxing lagi guys ya pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza dengan modal receh nih guys ya modal 22 k doang nih guys ya. Oke okay, di awal awal seperti biasa di sini aku pemanasan di bettingan 500. Cuman di sini aku langsung main auto spin ya, ya. Di sini aku pilih di turbo spin 20 guys ya. Turbo spin 20 putaran dulu kita cek ombak dulu di sini. Apakah kita dikasih scatter langsung? Tadi udah nongol ya scatter 3 ya. Cuman nggak mau pecah lagi nggak masalah guys ya. Masih di awal awal guys ya masih di awal awal. Oke okay, pisangnya connect. Manggisnya gak gak mau kurang satu. Anggur semangka sama manggis, Ih jelas banget itu jelly biru sama pisang, oke okay, connect dah habis ini guys ya 20 putaran kelar, di sini aku coba mainkan di 30 putaran quick spin ya, bettingannya sama guys ya 500 perak, di sini kita agak panjang dikit ya karena di sini kita tambahin dari 20 ke 30 ya, tapi di mode quick sekarang ya, semoga kita dikasih free spin gratisan di sini ya modal cuma dua ribu jadi apa gini kalau angus nggak masalah juga kalau dapat cuan ya bagus banget Cok ya mm -mm. dan seperti biasa gini sih guys, Gimana kabar kalian hari ini apakah sudah WD atau rungkat bosku kalau udah rungkat dua kali jangan dipaksain lagi besok lagi Cok besok besok besok dua kali cukup lah sehari ya cok ya jangan kali lima kali lima kali sehari Cok udah kayak lima kali lima sehat empat sempurna aja guys ya Oke okay, kita dapat free spin ya dan akhirnya turun di sini ya. Lollipop 4 di bettingan 500 setara bayar ribu Oke, okay, pisang manggis. Hmm, semangka anggur kali 10 jadi hijau nice banget. Jadi ungu. lah oke okay, nggak apa-apa sih, guys. 1.700 ini 17.000. Di sini kita dapat mega mega lodon, Di awal-awal ya, guys ya. 18.600, sisa putaran tinggal 9 lagi. Connect jeli ungunya. Pisang anggur manggis mongko. Oke. Okay anggur cakep banget kali-kalinya turun lagi kagak mau kayak 6 6 dan 2 14 24.000 dari Megalodon kita dapat super B di sini guys ya 24.900 rupiah mantap banget nih udah cuan guys ya udah 43.000 cakep banget masih ada putarannya 7 spin lagi perkalian gede udah keluar-keluar tapi nggak connect pisang dong oke cakep oke lumayan manggis kena di sini, semongko kena kali 25 nya turun Nice banget sih. 6814 2539 30.000. Nah, akhirnya kita dapat sempakional di sini guys. Ya. Cakep, 73.000 ya. Naik dong, selalu kita dong. Oke, anggur, anggur pisang, candy biru. Candy birunya, cok. Ya ampun, Gak apa-apa sih. Kali 12 ya. 750 750 dapat nasi nice, ya, di sini. <coughs> 9.300 dan totalnya 83.000 guys ya. Oke, dua spin terakhir. Last spin. Oke, aman guys ya. Delapan ribu kita dapat di sini. Nah, di sini tinggal 9 putaran lagi dari 30 puluh spin kita habisin dulu ya. Kita kelarin dulu. Oke, jadi hijau langsung connect di sini. Tujuh putaran ya. Kita dapat satu kali free spin di sini ya. Satu kali free spin di bettingan. 500 perak langsung naik saldo kita 92 puluh hampir seratus ribu ya. Lumayan banget nih. Memperpanjang nafas saldo kita guys ya. <laughs> Menang Dan seperti biasa juga di sini bosku. Terima kasih yang udah gabung di sini. Yang udah selalu support. Nah, yang baru bergabung. Selamat datang bosku, welcome ya. Oke di sini 30 quick gelar. Di sini aku naikkan bet langsung ke 6.000 rupiah. Di sini aku coba guys main barbar -bar di 50 putaran quick spin ya guys ya. Yang baru bergabung baru nongkring baru nongkring baru nongki di channel kita ini jangan lupa dibantu like, comment, share dan subscribe bosku yang belum ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini guys ya. Oke kita kembali ke game ya ini 50 putaran quick spin di bettingan 6.000 kita coba main barbar modal 22.000 tadi udah naik di sini aku mau nyobain main barbar bareng. sampai -bar ya, susah ngomong cah ya. main barbar -bar. ha suku barbarian ya 6.000 ribu rupiah nih yuk bisa yuk lollipop lagi yuk empat aja uh, oke okay, 3 satu lagi anjir nggak mau pecah cok. Saldo nya tinggal belas ribu udahlah pasrah kita guys ya mm -mm, bagus pecahnya belas ribu oke aman balik modal ya balik ke modal awal dua ribu oke okay, manggis dua, skater dua, lollipop pecah oke okay, connect alah gak mau turun lagi tuh lollipop dua lagi ya di prank mulu cow. oke okay, ini kandas kayaknya guys ya kelar nih kita nih guys ya oke okay, mm, anggur mm, jelly biru naik lagi 18.000 dapat saldo Lumayan. Ditarik ulur kita, Cok. Oke, candy dua pisang. Semongki jeli biru sih. Ya ampun, jeli biru kak kamu. Oke, pisang candy 1, candy 3 sehat satu, satu, satu lagi. Cakep, dapet Cok. Mampus, dapat kita 6.000 ya. Hmm. Semoga profit. Yuk, connect gede, connect banyak. Hmm, lope pecah kali-kalinya -kali tambah dong. Oh, udah kali 6 tambah tambah tambah. Anstaga, 50.000 kali 6 Gak apa apa ya? 300.000 dong. Super B kita dapat. Oke, cakep. Udah bisa WD nih guys ya. Udah bisa WD di sini. Mantap. Love-nya pecah coy di dalam. Love nya paling gede coy ya. Aduh, tambahin lagi dong. Ayo dong, tambahin. Uh, kali cepet. Anjir. Numpang lewat doang kali cepetnya, coy. Oke, manggis pecah, anggur. Oke, semongki jeli ijo. Semongki dulu. Oke sih lumayan sih lima delapan tiga belas tambah tiga enam belas sebelas mega mega loadonya keluar di sini cakep banget sih. Nah anggurnya pecah lagi tambah lagi nggak mau ya 43,000 lumayan 540,000 ratus nah. Di sini udah profit banget, guys ya. Udah profit banget. Di sini aku matiin langsung, auto spin 50. Di sini aku bakalan kecilin nya karena aku takut untuk dimakan lagi. Di sini aku mau putar manja. Sebanyak 30 putaran di quick spin, di betting awal kita ya, bettingnya 500. Nah, bodoh amat, mau dimakan, dimakan, mau dikasih ya, syukur. Yang penting WD, guys ya. Yang penting kita lob dulu kemenangan kita ribu doang. Naik ke 500.000 nih, mantep banget. Buah-buahan lagi gacor, cok. Cobain aja, gue ya. pola polda, saya 20 30 50 dan 30 spin, guys. Ya, oke cakep dan ingat juga, guys. Ya, di sini, ya, di sini aku selalu ngelewatkan kalian bahwasannya ini cuma sekedar hiburan semata. Jadi, kalau ingin bermain itu cukup pakai dana kenakalan atau... Ya dan dan dan lebih lah jangan pakai dana duduk dapur guys ya. Karena nanti kalau bahkan rungkat pakai dana pribadi pushing ya guys ya. Coba kalau pakai dana kenakalan, ya udah habis-habis ya guys ya. Nah. <coughs> Di sini sisa berapa putaran lagi nih? Sisa 9 putaran lagi ya. Kelar ini dapat nggak dapat kita cabut ya. Kita WD 500.000 modal 22K. Makasih banyak guys ya yang udah not up. Pahalang mau guys ya. Makasih banyak guys ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian dipermudah mendapatkan profit dengan menggunakan pola dari saya ini dan kita juga bakalan jumpa lagi ya di next video dengan trik bocoran pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza guys ya. Seperti biasa di sini salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.